Tentu Om Deddy besok ngeluarin vlog bareng pelatih timnas Indonesia Bahaya-bahaya saingan makin tangguh Yuk tentunya kita buktikan kebar barang kita sekarang Gas, gas, gas untuk streaming lagu single terbaru Lentera Di TLS kejuaraan dan Alhamdulillah Untuk viewers sudah mencapai 2,6 juta viewers Yuk tunjukkan kekompakan kita, pasti kita semua bisa Semangat dan terus support yang terbaik Karya-karya idola kesayangan kita Dan kita lihat juga keunggungan berikutnya Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari kakak Bilar Yang mengunggah sebuah postingan foto BBL Wah wow, vitamin muncul juga di persahabat ya Warga Konoha Khususnya emak, emak Leslar Pasti menunggu cidukan foto BBL Yang sedang tertidur nih Wow Hingga di posting ke Bali hubungan foto tersebut oleh akun Lesti bila galeri underscore, di postingan ini tentunya para fans salfok dengan hidung wbl yang kayak perosotan katanya sahabat Dia ya, perhatikan sebelumnya di sebuah kalimat caption yang dituliskan Abang El Masya Allah itu hidung masih nongol baik walau udah dilindungi sama tangan Aduh Masya Allah banget ya Abang lagi bobok katanya tuh ganteng guys, Masya Allah komentar dari akun Halim Aquarius dan kita lihat juga ada komentar lain diberikan dari akun Safira429 Abang L itu pas pembagian itu maju paling depan katanya tuh. Wow. tuh semua salvok dengan hidungnya baby L bersahabat ya mudah-mudahan saja tentunya ada kabar bahagia dan tentu kabar baik yang kita dapatkan dari dalam kesenangan kita dan tentu kita menunggu cadukan vitamin selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.